Ular piton merupakan ular tidak berbisa yang ditemukan di benua Asia, Afrika, dan Australia. Terdapat 41 spesies ular piton yang ditemukan dalam keluarga Pitonidae. Meski sama-sama berukuran besar, ular piton berada di keluarga yang berbeda dengan ular sanca dan ular boa. Ular piton merupakan salah satu ular terbesar di dunia. Ia bisa tumbuh dengan panjang antara 7 sampai 10 meter dan bobot mencapai 113 kg Ular piton tidak mengejar mangsa mereka, mereka adalah predator penyergap yang menangkap mangsanya dengan menggunakan lubang penginderaan panas di sepanjang rahang mereka. Biasanya, ular piton melingkarkan tubuhnya pada tubuh hewan yang hendak ia makan. Tujuannya adalah untuk menghentikan pernapasan, bukan menghancurkannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya, ya. Ular piton sepanjang 6,5 meter berhasil dievakuasi pemadam kebakaran Daik, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ular tersebut ditangkap di kawasan kebun salah seorang warga di Kampung Sepincan. Dilaporkan oleh pemilik kebun yang melihat ular memakan anjing miliknya di Kampung Sepincan. Atas laporan tersebut, personel damkar langsung turun ke lokasi dengan mempersiapkan alat penangkap yang dibutuhkan. Tidak menunggu waktu lama, personil Damkar tiba di lokasi kejadian lebih kurang 5 menit setelah mendapat laporan. Damkar pun berhasil menemukan posisi reptil tersebut yang berada di bawah akar kayu. Dengan menggunakan tali tambang dan peralatan yang ada, petugas berhasil mengevakuasi ular tersebut dalam waktu 7 menit. Dia juga menyampaikan himbauan kepada warga Daik dan sekitarnya yang membutuhkan bantuan penanganan Animal Rescue dapat menghubungi unit Damkar wilayah Daik Lingga. Sebagai upaya pencegahan, petugas juga meminta kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Apalagi tempat yang memiliki semak belukar karena dikhawatirkan bisa menjadi rumah bagi binatang buah seperti ular dan lain-lain. Dia menambahkan sebagai informasi selain menangani kebakaran, damkar unit Daiklingga juga menangani animal rescue seperti penanganan sarang tawon serta penanganan reptil ular. Di lain tempat, warga desa Semawur Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, digegerkan dengan adanya ular sanca sepanjang 4,5 meter yang bersarang di tepi sungai. Warga setempat mengatakan warga telah mengetahui keberadaan hewan melata tersebut sejak seminggu terakhir. Karena penasaran warga mencoba menjebak ular yang berada di sekitar tepian sungai. Awalnya petugas hanya diajak untuk melihat jejak keberadaan ular tersebut. Namun kemudian pihaknya bersama warga lain menangkap ular tersebut. Untuk menangkap ular tersebut dibutuhkan waktu sekitar satu jam, sebab kondisi sungai licin dan berlubang. Setelah ditangkap, ular sanca tersebut mempunyai berat sekitar 30 kg dengan panjang sekitar 4,5 meter. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.